Halo guys kali ini 69 ada tip buat malam Jumat bersama Miss Popular Winnie Puspita setelah yang satu ini. Peksel di sini selalu tahu apa yang masak Jadi saat menurut wajan ada sedikit Tapi jangan terlalu cepat basah dan seperti itu Meski mereka beribet, tapi mereka beribet. Nah, yang ketiga ada luka. Jadi yang satu ini Oh iya, ketika seorang yang sudah menetapkan hati ini, dia akan bertahan sampai mendapatkan cintanya. Nah, yang keempat ada Scorpio. Scorpio, cuman dengan Buda dan Finsu. Saat bareng berada dengan Jania ini, kamu bisa melupakan tempat dan waktu karena sangat terlema dengan cuman. Jago banget gak tuh Nah Popo, yang kelima ada Kegitarius perlu usaha untuk mendapatkan ciumannya romantis. Nah, untuk pasangannya yang berjodoh Kegitarius buat yakin bahwa kamu memerlukan dia dalam hidup. Yang terakhir ada Katricon. Jodiat ini mau bergabar romantis, tapi satu ciuman. Jodiatnya lakuk mereka gak udah mencintai. Oke, okay guys. Itu tadi tip-tip berciuman menurut Zodiak. Apakah Anda termasuk salah satu zodiak tersebut? Silahkan komen di bawah ya.